Yang B5 Ga normal itu karakternya Sus 20 mangga sih? Mana normal tuh? Yang ninja kan? Dari-dari okay, nah, nah, nah. main press main press Aduh Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Dampari ya Fire in Aduh, the hole AKP ada Oh, hanya masuk. hanya masuk. masuk. Udah masuk, ada juga. dua. Dibilangin udah masuk, kan? Anya. Nah, ini orang apa? Coba tolong lagi. Tinggal orang. kayak Ah, nice. orang orang ora. E, mantap. Dikasi orang tolol lo gua. Mission success. <laughs> yeah. okay, let's go. Udah, udah tahu masuk mana di belakang. Fire in the hall. Fire in the hall. Nice. JP satu. Fire in the hall. JP balik lagi. Ya Allah, eh. Eh JP, JP. luar, ada? Gak JP, JP, JP, JP, sama luar. Eh belum ya, belum belum Eh, aja cu. jangan tegang kali. <tuk> <tuk> ya, <oke. Jangan> <tuk> <tuk> All <tuk> Udah, udah masuk, eh, belakang udah. Udah masuk, oh, ada ya? Oh. Yeah. Nice. Oh, Jangan jombok aja tuh. Yeah. Nah, ada nya sama nice. oh, masuk, coy. Sorry, sorry, sorry. Mission. Weh, kira -kira Ayo, oke, agapi agapi oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, jadi orang ini, ada nah, respetnya lo Bersarangin JK atas tuh, langsung Rijeka, woi Bajiknya lo, <tuk> kira respetnya ya tuh Ya goblur Sama founder coba dengerin bad deh Ada, ada teh bang Bomb has been planted Kiri lo Gak DS ya lo, paham Ya tuh, siapa sih? Mission fail Alright, let's lu, ramah pak. Jebet halo jebet masuk, AKP, AKP. Ya, asta lihat nah udah tuh best, best, best. Best. orang best. orang masih di, masih di masih di best. orang satu orang ah akaser akaser akaser oh. kenapa itu ada tuh depanmu jangan Good ban. Direjek masuk BBB. Yeah, main B main B Orang yeah. Arlok, Arlok. Arlok. <trisi> Ke triple box. <trisi> Di mana? Triple triple box. Nah, nice. <trips> jadi beban nih Dua cok yang beban. oh iya yes. sama mission ya. success alright <laughs> fire in the hall. fire in the hole. <laughs> fire in the hole. fire in the hole. sudah masuk tuh agapi agapi, agapi kanan, bang iya ya allah tau bang weh hai i'm belum belum kacanya udah udah loncat loncat loncat loncat loncat loncat bro. Ngokil lah, jangan lah, biar enggak di bawah. <laughs> nah, yang Uh, uh lumayan uh, Ayo, tinggal satu ronde lagi. Kita yuk. Fire in the hole. Uh, ayo ayo. ayo. Lima-manya ngamuk nih. Marah-marah. Marah-marah, marah-marah. Gim, marah. gim. Eh, hey, dia bos menjatuhin sih. <laughs> Tuh. Enggak ada harapan tapi seenggaknya <guluh> Ayo, Mission yuk. fail. Ayo, Ayo, ayyuuu Alright, let's move out Let's go, let's dong Depan jaga depan jaga. Anjing Jang, jang, jang, jang Ya, jang, orang jang satu Eh, yeah. cekanya oh, masuk, cekanya masuk point. Oh, nice, mati Ayo B point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 min jangan-jangan Terus itu pantekin ke tuh bisa mentar ke tuh. Eh. Jangan di situ jaganya bro. itu tuh dia dia dia Pokongin, pokongin. Eh, Bentar ayy. Stepnya, Bomb bro. Has been planted. udah yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, ya? lainnya, eh, yang aja yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang Kan yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, team lainnya,